Alat tulis kantor yang dibeli dibebankan sebesar 10000 Kalau kena pajak, berarti totalnya jadi 11600 Itu sih, exercise-nya nyobain ngebebanin transaksi ke call center yang kita buat. Kalau yang hari ini, saya izin share screen, Tiffany. Iya, bentar tersih hari ini kita yang topik 12 yang human capital management Nah di sini ada bahan teorinya langsung di simak aja terus nanti mengerjakan assignment itu saya mau ditanyain dulu. sekalian mau merangkum, sih.